inilah dia pon pon anti badai resep ala paman dublang farm sudah siap untuk disajikan Terok ni pis. Temu lawak. 5 batang serai. tiga batang kunyit kunyit pohon kunyit tiga batang jahe merah jahe merah gula merah kira-kira satu butir gula merah satu butir kita haluskan Setelah halus, nanti kita tinggal masukkan ke dalam panci. Kemudian kulit dan jahenya yang sudah dipotong, diketrek supaya harus supaya nanti... Air rebusannya bisa mengeluarkan aroma dan khasiat jahenya. Khasiatkan ke panci yang sudah kita berprek ke break lagi satu-satu kita geprek semuanya supaya waktu direbus khasiat dari jahe dan kunyitnya benar-benar keluar sehingga menghasilkan empon-empon yang penuh dengan cita rasa rempah-rempah oke, kalau sudah kita masukkan ke dalam panci Kemudian serai Ini serai yang sudah dipotong-potong Dan sudah dicuci Kita geprek juga Satu-satu Nah seperti ini Seperti masak ayam geprek, tapi ini yang kita geprek adalah batang serai. Tujuannya sama, yaitu untuk membuat aroma dan pasir dari batang serai ini keluar ketika direbus. Oke, okay. kurang lebih seperti ini. Kemudian jeruk nipis yang sudah kita cuci, kita potong tipis-tipis. kita masukkan soal nah, setelah sudah siap semuanya jahe kunyit serta daun oh, maaf batang serahnya sudah kita geprek kita potong-potong kita geprek jeruk nipis sudah kita potong-potong tipis-tipis kemudian kita kasih air secukupnya sesuai dengan wadah dan uh, isi campuran dari bahan bahan kita rebus kita akan rebus sampai kira-kira airnya berkurang menjadi sekitar hanya 50% sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya khas dengan rempah-rempah Kita aduk Oke, Warnanya sudah mulai keruh Thank uh you. -huh. Di atas sudah mendidih, dan warna juga kecoklatan. Aromanya, aroma khas rempah-rempah. Itulah yang namanya pohon Minuman untuk memperkuat daya tahan tubuh dari COVID-19. pon sudah hampir jadi. Kita masukkan gula merah yang sudah kita haluskan. Kita tunggu sampai gulanya hancur Nanti pon-pon segera siap untuk dihidangkan Tinggal menunggu dingin Okay, proses memasak empon-pon sudah hampir selesai. Pancinya jadi kuning karena warna kunyit. Saatnya kita matikan kompornya. Oke, okay, sudah jadi. Sudah siap untuk dihidangkan, kita saring kemudian kita tuang ke dalam gelas. Kita memerlukan gelas yang besar. Kemudian saringan untuk menyaringkan pon-pon supaya terpisah dari ampasnya. Kita taruh di sini kita akan menyaring Nah ini dia hasil saringannya nanti tinggal kita kasih madu lalu siap untuk dikonsumsi baik hangat ataupun dingin Untuk rasa yang lebih mantap kita tambahkan madu, usahakan madu yang kualitasnya bagus atau madu asli. Karena fungsi madu disini, selain mengurangi aroma dari empon pon, juga untuk menambah khasiat dari empon pon itu sendiri. Karena khasiat madu adalah sangat bagus untuk kesehatan. Oke, kita tambahkan satu sendok madu. ¿Está tocado? EMPON sudah siap untuk dihidangkan Demikian tutorial membuat empon pon EMPON-EMPON anti badai Ala Paman Duplang Farm Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, komen Dan bila video ini bermanfaat Bagikan kepada rekan-rekan Anda Biar informasi ini Dapat berguna juga bagi rekan-rekan anda. Terima kasih. Salam sehat dari Paman Doblang Farm. Inilah dia pon antibadai anti badai resep ala Paman Doblang Farm. Sudah siap untuk disajikan. Sudah kita tambahkan madu asli. Sudah kita aduk, dicampur menjadi satu.